Soekbara ringgung, zaman aja nama Kau oh, dengkan berita, sautik-sautik masalah Masalah sautik diperpanjang Masalah mantang diperpanjang Nggak lain STNK <tik> <tik> Ayo doi, ya mababaturan Sedih, sigah nak Lamu macu Ada ya orang mantep gitu orang mas sedih lamun baca buku tabungan dasar donan nol baim <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> yo apal tuh ruang teh jarang mandi ambek hati ngali cantik alami